selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua mudah-mudahan kita selalu didungi oleh Tuhan selama masa pandemi covid-19 ini tidak ada yang tertular, tidak ada yang sakit ya, jaga imunitas ya oke, kita mulai pembelajaran hari ini tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 pada hari Kamis kelas 6B oleh Pak Guru Filipisar Setiadi ya oke, sebelum bela mulai belajar, sudahkah kamu melakukan hal ini? mandi sampai bersih Ya, memakai pakaian seragam yang rapi. Seragam yang rapi termasuk sepatu ya. Sarapan penting ini untuk menjaga imunitas kalian ya. Berdoa sebelum belajar, sangat penting lagi. Ya, kita harus berdoa dan wajib berdoa kepada Tuhan ya, apapun agamanya. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, kalian bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila kan? Oke, kalau bisa kirimkan videonya. Ya ini tugas menyanyi ya Garuda Pancasila kirimkan videonya ke Jabri Pak Guru ya Boleh diiringi musik atau tidak ya terserah kalian Oke lanjutkan ke subtema 1 tumbuhan sahabatku Dalam subtema 1 tumbuhan sahabatku pembelajaran 1 Terdiri dari bahasa Indonesia ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS Oke. Okay. Next. Bahasa Indonesia menemukan ide pokok dari suatu informasi penting. Ya. Hari ini kita belajar menemukan ide pokok dari suatu informasi penting. Tentang tumbuhan ini. Perhatikan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Ada berbagai jenis tumbuhan di sana, bukan? Ya, tentunya ada ya di kebun, di taman, di dalam pot, bahkan rumput juga banyak jenisnya. Mengapa ada berbagai jenis tumbuhan di sekitar kalian? Ya, tentu saja karena menghasilkan oksigen untuk kita ya dan dia sebagai pelengkap bagi manusia yang membantu manusia untuk dapat hidup ya untuk survive ya sebagai paru-paru dunia paru-paru kota paru-paru dunia jadi jangan, harus kalian jaga dan lindungi ya jangan ditebang sembarangan tebang pilih ya sesuai aturan pemerintah dan dunia ini ada gambar padi ya padi awal mula dari biji ya Kemudian ke bibit padi, kemudian ke padi yang masih ya masih muda ini ya belum ada padi belum ada gabahnya ya. Kemudian padi berbunga, ini sudah mulai muncul bunga. Baris sebentar lagi akan e, menua dan menguning yang akhirnya di dalam padi tersebut adalah di dalam gabah ya, gabah itu bungkus dari padi eh, beras ya, bungkus dari beras, ada berasnya di dalam gabah tersebut. Oke, selanjutnya, ini adalah daur hidup mangga. Tadi daur hidup padi, sekarang daur hidup mangga. Mangga, si mana lagi? Mangga Indramayu ya, dan mangga yang lainnya, ya, itu. Asal mulai dari biji, awalnya Biji menjadi kecambah, kecambah berkembang jadi kecambah yang besar e, Tumbuhan muda kemudian menjadi tumbuhan besar ya Pohon mangga Dari pohon mangga dia sebelum berbuah Dia harus menghasilkan bunga dulu Dia berbunga dulu Kemudian bunganya sudah mulai mekar Dan akhirnya menjadi bakal buah Akhirnya menjadi mangga, mangga yang biasa kita makan Rujak ya, enak sekali ini Oke, okay, perhatikan bebek gambarnya ya. Nanti bisa kalian ulangi lagi videonya. Selanjutnya, menulis pertanyaan dan jawaban berdasarkan gambar. Ini berdasarkan gambar tadi, dari hidup uh, Adi dan dolar hidup Mangga, buatlah pertanyaan mengenai pertumbuhan-perkembangan tumbuhan. Kemudian, buatlah juga jawaban dari pertanyaan tersebut. Tugas pertama, buatlah pertanyaan dan jawabannya di kertas lembar. Di buku tulis juga boleh. Kemudian, difoto dan dikirim ke WA Ajafri Pak Guru ya. Di sini ada ini bagian A ini, ini adalah pertanyaan yang ini jawabannya, ya. Dan seterusnya sampai ke bawah ya. Sampai ke sini. Ada buatlah 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Oke? Lanjut. Ayo membaca perkembangbiakan tanaman jagung. Kalian tahu jagung kan? Jagung adalah tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya negara kita, negara Indonesia. Biasanya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu karbohidrat yang sangat penting tubuh. Lihat, ya, jagungnya mudah sekali ya. Tentu menggiurkan bukan? Rasanya pasti ya agak-agak manis begitu ya jagungnya yang masih muda. Cara pembiakan tanaman jagung dengan cara menanam biji jagung. Supaya jagung selalu ada sebagai bahan makanan kita, maka petani harus menanamnya kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang sudah tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Ya, ini proses daur hidup jagung, ya tanaman jagung. Kamu perhatikan baik-baik dari biji juga dia bisa ya. Nanti kita akan membahasnya e, perkembangbiakan e, dari bunganya ya ini jagung juga yang sudah tua untuk makanan burung biasanya makanan hewan ya ini ya ini sudah tua oke okay, next ilmu ketahuan alam perkembangbiakan secara generatif perhatikan gambar di samping perkembangbiakan secara generatif ini gambarnya adalah gambar bunga pernahkah kalian melihat bunga jagung lah ini bukan bunga jagung pak ini bunga mawar ya nggak apa apa setiap bunga memiliki semua hal yang ada di tulisan ini yang ada di gambar ini ya, ada bakal biji tangkai bunga dasar bunga kelopak makota kepala sari, benang sari, kepala putih, dan dan putih ya. Oke, tanaman jagung juga dapat berkembang biak dengan bunga ternyata. Tadi dengan biji ini dengan bunga juga bisa ya. Tepung sari atau benang sari. Pada bunga jagung akan terbang terbawa angin saat angin bertiup. Benang sari tersebut yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik. Ini kepala putiknya ya. Pada gambar ya yang Pak Guru hari ini. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan seperti itu dinamakan perkembangbiakan generatif. Ini biasanya keluar ya. Oke, lanjut next. Uh, nanti soal atau tugas-tugas dari IPA akan di share lewat Google Classroom saja ya. Kemudian IPS, ilmu pengetahuan sosial, persamaan perbedaan karakteristik negara-negara terkait kondisi sosial budaya. Perhatikan peta di sini ada 10 negara ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini ada di buku kalian yang diisi yang Pak share IPA ya kemudian pada tengah bersambing da, negara kita berada di kawasan Asia Tenggara. negara-negara ASEAN diantaranya oh ternyata ini 10 negara ini negara ASEAN diantaranya Indonesia Malaysia Laos Thailand Myanmar atau Myanmar biasa juga disebut Muang Thai tadi ya Filipina Vietnam Brunei Darussalam Singapura, dan terakhir Kamboja, ya ada 10 negara di Asia Tenggara yang memberikan ASEAN, oke kita lihat penjelasannya tentang Asia sedikit saja ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya letak geografis letak geografis itu apa ya seperti ada gunung, ada sungai, ada dataran rendah tinggi, terutama geografis. Kemiripan budaya, budayanya hampir mirip ya. Bahasanya hampir mirip juga, pakaian adatnya, rumah-rumah adatnya, bahkan sampai eh, makanan pokoknya juga mirip. Memiliki kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan. ASEAN berdiri pada tahun 1967 di atas, atas dasar deklarasi Bangkok. Ya, berdiri pada tahun 1967. Ya, selebihnya bisa kalian baca di WA grup kelas ya. Oke, cukup sekian dari Pak Guru pembelajaran hari ini. Tugas-tugas uh, IPA dan IPS nanti Pak Guru berikan lewat Google Classroom. Ya, ditunggu saja. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, tetap di rumah, pakai masker, dan jaga jarak. See you.